Baju setelan anak. Baju ini satu setel, terdiri dari atasan dan legging. Baju ini terbuat dari bahan yang dingin dan melar sesuai untuk kulit anak yang lembut. Baju ini cocok dipakai sehari-hari. Kami memproduksi berbagai ukuran, usia 1 sampai 2 tahun, usia 3-4 tahun dan usia 5 sampai 6 tahun. Warna fanta, ungu dan kubus. Edisi terbatas ya. Siapa cepat dia yang akan dapat. Buruan diorder.